Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat ITListus dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting Bagi teman semua yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk like, comment serta subscribe-nya Tekan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru Tentunya seputar Ayu Ting Ting Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini Iya Hadir bersama dengan Bilkis Humairah Raja Di acara ulang tahun Indonesia Yang ke-28 Tinting akan hadir menemani kita Malam hari ini di beberapa segmen salah satunya bersama dengan Bilkis Humairah Raja Lihatnya Tinting akan dipasangkan dengan Ari Rangso dan juga Dewi Porsi Sinilah lagu pertama yang dinyanyikan Oleh Ayu Tinting, Sakit Tanpa Luka Indonesia Hebat, langsung dari Liyaliyut -Liyal di sini ada Kejadian yang sangat luar biasa menimpa Ayu Tinting, di mana Ayu Tinting malam hari ini jatuh di atas panggung, namun dengan segala upaya dan juga profesionalismenya, Ayu Tinting tetap tegar dan juga langsung berdiri lagi bernyanyi berdedak sangat profesional dan sangat memukau penampilan ITT malam hari ini dari Queen Depok, God Job sudah melakukan yang terbaik, gak panik dan tetap berusaha profesional insiden di atas panggung memang gak bisa kita prediksi, semoga kejadian ini kedepannya gak akan terulang lagi dan semoga Teteh gak kenapa-kenapa tulis Queen Depok karena para fans melihat ITT terjatuh malam hari ini dan mereka gusar serta khawatir atas kejadian Ayu Tinti, dan khawatir atas kaki Ayu Tinti. semoga kejadian ini tidak menimbulkan luka yang begitu parah terhadap kakinya kejadian ini bermula saat Ayu Tinti menyanyikan lagu sakit tanpa luka dengan begitu lugasnya dan dengan dendangan yang sangat memukau tanpa disadari bahwa panggung yang ada di belakang berbentuk gula tersebut Tiba-tiba naik ke atas tanpa disadari Ayu Ting Ting, dan langsung terpeleset. Yang terlihat di sana, kaki Ayu Ting Ting tersenggol oleh panggung kecil yang tiba-tiba datang dari arah belakang, dan terlihat Ayu Ting Ting langsung jatuh ketika baru beberapa bait lagu. Semoga semua itu tidak berakibat fatal terhadap kaki Ayu Ting Ting. Dan semoga semuanya berjalan lancar karena segmen Ayu Ting sangat panjang untuk malam hari ini Kejadian tersebut banyak sekali para fans yang sedih dan juga berharap-harap cemas terhadap keadaan Ayu Ting malam hari ini Di panggung Indosiar yang ke-28 Komentar dan doa pun berdatangan dari para sahabat yang hari ini melihat penampilan Ayu Ting Ting duh idola kenapa harus terjadi? Gimana teksis kak Keren padahal penampilannya dari Win Aiting 933 menit yang lalu. Sumpah khawatir banget sama Teteh. Semoga nggak apa-apa jujur penampilan Teteh malam ini keren banget. Apalagi sama Bill Gates pecah. Ha, betul banget sampai sekarang masih kepikiran soalnya T.I. kakinya gampang banget cedera. Apalagi tadi langsung bangun. Karena saking profesionalnya ya, Aiting dari jatuh langsung bangun lagi ya sakit. Sakit hati banget, lihat yang ada teteh jatuh ya, Robby dari Rahma 13 menit yang lalu dengan hashtag sedih aduh kasihan teh jatuh teh ai berdirinya kurang ke tengah pasti pinggir steak yang mau naik mudah-mudahan gak apa-apa dari Siti Timah Insaro, professional banget dia, lagian kenapa awal banget naiknya tuh mar-mar kan lagi adaptasi sama kamera di depan dia, astaga semoga kakinya gak kenapa-kenapa ya panggungnya kecepatan naiknya dia ya, itu tinggi kepleset. padahal keren sumpah, tapi dia tetap profesional. Profesional, kayaknya itu panggung licin deh Kemudian juga dari Asmi, amin, fighting kesayangan Selalu yang terbaik Keren, profesional banget Nendepep sudah teruji kualitasnya Tapi Alhamdulillahnya Ayu tetap tenang Dan gak panik, wow dia tetap Tersenyum, amin semoga nggak ada Cedera yang serius Dari Devi, Enderainya 944 menit yang lalu Di patroli dua 92 27 menit yang lalu, sakit tanpa Luka, insiden kecil seperti yang terlihat Ketika teh Ayu perform Adalah hal yang biasa terjadi di atas panggul. ini bisa terjadi Kepada siapa saja, yang intinya Dia tetap tampil prima, profesional dan dapat menyelesaikan lagu Sampai selesai itu sudah menjadi bukti Bagaimana profesionalnya dia Sebagai seorang diva Dan dengan semangat Ayu Ting Ting Tulis potrogram dua Ting 27 menit yang lalu Dari sahabat kita Niti deg-degan ampun Ayu Ting Ting Be sayang licin Sepertinya ya 16 menit yang lalu Tim kreatif dimanapun berada, Mimi doakan semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan semoga kegiatannya malam hari ini di acara HUT Indonesia yang ke-28. Sukses dan lancar amin, biar robbal alami doa terbaik untuk Ayu Ting Ting Ting. Dan juga Bilkis Sumairah Rajak semoga malam hari ini bisa menampilkan suasana yang sangat luar biasa dan pastinya Ayu dan Bilkis sangat kompak. Saya selalu untuk Ikis dan juga Ayul, semoga selalu keren dan semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Oke, sampai semua selamat menyaksikan. Semoga tayangan Mimin menghibur dan pastinya memberikan informasi yang akurat untuk sahabat-sahabat di Roba. Oke, okay, sampai selamat beristirahat. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.